Saudara wilayah Arafah berkumpulan maksudnya sehingga tim-tim yang dari nanti kita maksud kita yang ke Mekah Masjo iya soalnya tasreanya ada Arafah dan Mina yang pada siang hari ini juga gagal begitu panasnya di dalam bis ada beberapa yang menggunakan payung di dalam bis ini bisa saudara lihat orang masuk dari Madinah